baiklah teman-teman kali ini kita dapat servisan Samsung A10s ya dengan kendala mati total ya habis main game mati total ya tentunya ini game online ya Oke bagaimana cara kita mengurut dan menyelesaikan kasusnya simak videonya sampai habis ya jangan dilewati dan yang tidak keberatan kita mau membantu kita untuk klik tombol subscribe like dan komennya silahkan di tekan sekarang oke selanjutnya kita lakukan proses buka bukanya gampang ya bautnya tidak tertutup tulang ya hati-hati tray-nya. -hati, oke seperti ini bukanya kemudian kita lepasi batnya satu persatu di bagian mesin saja karena kita mau cek atau eksekusi di bagian mesinnya biasanya kita sebut baterai kalau-kalau HPnya nya ya cabut baterai pasang lagi dihidupkan biasanya kalau hanya nge bisa hidup ya dan ini sudah saya coba juga sambil cas kemudian saya coba juga colok ke komputer hasilnya nihil Sudah dicoba, bolak-balik, cabut baterai, tetap enggak hidup ya, guys. Dan ada sedikit hangat di bagian kaleng, dua kaleng ini ya. Edisi masih penasaran. biasanya kita diamkan beberapa menit gitu ya kemudian kita pasang baterai untuk kasus-kasus HP yang lainnya pernah mengalami terjadi hidup lagi ya dan untuk kasus ini ternyata tidak juga hidup Oke kita coba masuk proses berikutnya yaitu injek tegangan di PIN baterainya ya Di sini kita harus teliti menentukan mana jalur positif negatifnya atau dipersamakan di baterainya di situ ya kita dapat di bawah ada dua buah titik ini jalur pipet semua ini. Ternyata ampernya gantung ya. Shot sebelum power ya, walaupun tidak tinggi, namun ternyata membuat HP-nya mati total dan panas di bagian dalam kaleng ini. Ya, coba kita bongkar apa isinya. hati-hati rekan-rekan dalam melakukan pembukaan kaleng ini ya saya menggunakan cara ini saya menurut saya ini cara yang paling aman ya tidak memberikan efek panas yang berlebihan karena kalau menggunakan blower biasanya PCB nya jadi kembung dan akhirnya masalahnya tambah ruwet ya Kendati hal ini yang kita ambil tetap kita hati-hati ya saat mematah dan mencepit di bagian yang mau kita tarik itu Kita ambil selahnya yang tidak ada komponennya ya baik itu kapasitor, resistor dan bahkan isi ya lakukan dengan hati-hati dan yang belum terbiasa silahkan berlatih dulu sudah hampir nampak rupanya ini adalah sirkuit signal ya ada beberapa PA di sini ada PA 3G, 2G dan 4G. Ya. Kemudian ada RF juga. Oke, sekarang kita coba injek tegangan kembali. Lalu kita raba-raba ya. Ternyata ada overhead di bagian PA forginya ya Di sini akan kita ambil kesimpulan yang rusak itu PA forginya atau komponen-komponen pendukung seperti kapasitor ya Coba kita basahi dulu menggunakan thinner. Kemudian kita intip di bagian mana yang paling cepat kering ya. Masih belum yakin? Kita coba basahkan kembali dengan sedikit lebih banyak, ya. Ternyata ada konslet di bagian jalur. Di sini, ya, yang ada kapasitornya. ini, Nah, di sini. bagian sini, tuh sepertinya konslet di jalur hai, ini ya. Jalur feedback kapasitornya cepat sekali keringnya. Untuk membuktikan konsletnya di bagian apa, boleh. Namun kalau saya lebih memaksimalkan di bagian pendukung dulu ya. Ini sebuah kapasitor saya ukur dan shot ya kanan kiri nyambung. Sementara kapasitor itu harusnya yang satu berhambatan yang satu nyambung ground ya. Dan ini ternyata kanan kiri ngeground ya. Dan banyak sekali jalur pendukungnya di sini ada dioda, kapasitor kecil-kecil dan resistor ya. Saya coba lepasi komponen-komponen pendukungnya Yang sekiranya tidak Begitu berpengaruh saat kita lepas ya Ini diodanya sudah kita lepas Dan ternyata masih konslet ya Masih konslet kemudian kita ambil kapasitor yang ini yang satu jalur ya jangan asal congkel ya, yang satu jalur konslet ya Vbat untuk IC pa 4 nya oke kapasitor sudah kita copot dan hasilnya masih konslet waduh kira-kira apanya ini Kemudian ada resistor kecil, kita lepas juga, eh kapasitor kecil ya, kita lepas juga, lalu kita tes, dan ternyata masih konslet ya, belum ada perubahan apa-apa ya. Penasaran, kita coba injek lagi tegangannya. Oke, di situ ada resistor hitam kecil ya, kayaknya itu jembatan arusnya Oh, tadi kapasitor ya Oke, sekarang kita tes Karena sudah tidak konser lagi setelah kita copot resistor jembatannya ya. Oke saatnya kita uji coba ya. Belum hidup barangkali baterainya habis ya kita charge dulu bismillah dan sudah mulai nampak pengecasannya ya namun kendati demikian ternyata ini konslet di bagian ICPA-nya ya. Walaupun kita lepasi jalurnya dan lain sebagainya hidup tapi yang jelas signal tidak akan keluar ya. Karena setelah kita lepas jembatannya itu di sebelah tidak sat dan yang menuju ICPA-nya tetap sat ya makanya ini IC-nya kita lepas dan proses pencarian penggantian oke okay, sekian informasi tentang cara menyelesaikan kasus mati total Samsung A20s Menurut diri semoga bermanfaat buat rekan-rekan-rekan semuanya salam sukses selalu bye bye